Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Saya Ramadan. Oke, teman-teman, kali ini kita akan membahas bagaimana mengetahui gaji dari seorang YouTuber. Oke, langsung aja kita klik Google Chrome atau yang lainnya. Lalu kita ketik webnya yaitu socialblade.com ya yeah. oke okay, ini ya socialblade.com oke okay, kita tunggu oke okay, ini adalah tampilannya jadi socialblade ini merupakan salah satu situs yang fokus untuk melihat statistik pengguna dari YouTube, Instagram, Twitter dan lain sebagainya. Oke, cara penggunaannya di sini ada sudut kanan apa mesin pencarinya. Ini kita tinggal ketik nama pemilik YouTube. Atau untuk YouTube atau yang lainnya di sini lengkap ya. Ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram, TikTok. Jadi semua Pemain-pemain uh, Instagram plus yang terkenal, semua kita bisa lihat penghasilan dari menggunakan web social blade. Oke, okay, untuk kali ini kita fokus ke YouTube-nya dulu. Oke, okay, kita klik YouTube, kita pilih, lalu kita pengen lihat gaji siapa nih, kena yang terkenal di Indonesia yaitu Atta Halilintar yang telah memperoleh gelar memiliki subscriber tertinggi di Asia nomor satu Asia lalu kita penasaran berapa pendapatannya berapa jumlah subscribernya dan viewnya kita klik tapi Atta langsung kita enter sekarang kita tunggu prosesnya oke di sini sudah ada muncul dengan Atta Halilintar oke kita lihat aja peringkat pertamanya disini kita lihat aja keterangannya sudah 25 juta 200.000 subscriber ini untuk view nya lalu kita klik select channel oke okay, kita tunggu prosesnya tarang ya inilah munculnya perhatikan atau lilintar sudah masuk di grade A jadi warna hijau jadi teman-teman tinggal lihat aja channel youtube nya masuk grade apa nih lintar sudah a, lalu beliau sudah memiliki ranking 102, ya kalau di blade nya 77. Lihat nih di Indonesia beliau nomor satu, jadi Atalilintar adalah youtuber nomor satu di Indonesia. Lalu kita lihat penghasilannya. Untuk yang ini adalah estimasi untuk perbulannya Jadi untuk sampai dengan tanggal ini Beliau sudah menerima gaji Di estimasi yaitu 28.1k sampai dengan 49.8 k Dolar ya. Jadi teman-teman tinggal kalikan aja Kali 15, 1 dolar 15.000 rupiah Itu yang beliau terima estimasi ya per bulan. Untuk per tahun bisnis sudah ada angkanya lagi. Untuk tahunan yaitu 3373 k dolar Amerika sampai dengan 5,4m dolar Amerika. Ya. Terus di bawah ini ada keterangannya. Sini tanggal atau lelintar mengupload video hampir setiap hari ya. Dari tanggal 4 sampai tanggal 17, lalu kita lihat penambahan subscribernya. Di sini ada tambahan 100k. Di sini kosong kosong tiba-tiba ada 100k. Kosong-kosong-kosong, ada seratus k View-nya luar biasa. Dan ini adalah estimasi untuk hariannya Ini Jadi, teman-teman, ini adalah Atalil youtuber nomor satu di Indonesia. Oke, untuk yang lain. Kita bisa lihat uh, youtuber yang lain, misalnya Wah, si Digo ini. Ya. ya, ini dia, kita lihat juta 800000 subscriber. Kita pilih channel ya, nah, kita lihat seorang dari Buzzer jangan podcastnya memiliki lap nomor 18 ke indonesia untuk dunia baru masih 602 ini luar biasa udah masuk 20 besar ini teman-teman motivasi ya untuk tingkat nasional sama-sama dikejar kata pintar nomor satu jadi got user nomor 18 untuk pendapatan bulanannya Mari kita lihat ini 24,7k dolar Amerika sampai dengan 395,4k dolar Amerika. Untuk tahunannya di sini kita lihat 295,5 sampai 4,7M dolar Amerika. Oke, okay. ini adalah hariannya. Sama dengan arti lintar hampir setiap hari upload video 4678 sampai tanggal 17 dan ada penambah subscriber. Jadi di sini ada 100k, di sini 100k, ini 100k. Sekarang sudah 10 juta koma delapan ratus ribu. Ini ada view ya, ini ada hariannya ya. Oke okay, teman-teman, jadi inilah cara melihat gaji para youtubers. Ya untuk Instagramnya ada di sini, pecung semua ada di sini. Oke okay, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi teman-teman silahkan bermotivasi untuk memperbanyak bervariasi. Oh yang terlupa. Jadi gue termasuk total grade A juga Jadi ini pun jadi motivasi untuk youtuber pemula Untuk semua youtuber Total kejar total grade nya Kejar rank nya Buat video sebagus mungkin Maka otomatis gajinya akan youtube Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh